Ayat 15 Manfaat dan keutamaan yang tersembunyi di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi ajma'in Selamat datang kembali di channel Jang Alwi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang ayat 15 Yaitu sebuah amalan yang dikenal memiliki manfaat Serta fadilah yang luar biasa dilengkapi dengan sumber pengambilan ayat serta cara menggunakan masing-masing ayat sehingga bisa mendapatkan khasiatnya secara nyata. Mengamalkan dan membaca ayat 15 ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan banyak manfaat dan faedah bagi diri sendiri dan juga berguna untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Sebelum kami menyampaikan sumber pengambilan ayat serta cara menggunakan masing-masing ayat, terlebih dahulu kami akan membacakan ayat 15 ini secara utuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Aliflah الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائما بالقصة ذلكم الله فأنا تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبار تئس به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَأَحَاطَ بِمَا نَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أزل له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نتقة خلكه فقدره لكوة عند زل عرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مزيد في لوح Ayat 15 ini sebenarnya adalah kumpulan dari ayat-ayat yang diambil sebagian maupun keseluruhan ayat dari 15 surah tertentu di dalam Al-Quran yang kemudian dikelompokkan menjadi 15 ayat yang masing-masing ayat memiliki manfaat dan keutamaannya masing-masing 15 surah yang dimaksud adalah sebagai berikut Surah Ali Imran Surah al An'am, an, Surah Ar-Rad Surah Yasin Surah Al-Fatihah Surah Kaf Surah al hadid Surah At-Tagabun Surah At-Talaq Surah Al-Jin Surah Al-Muzammil, Surah An-Naba, Al Surah Abasa, Surah At-Takwir dan yang terakhir Surah Al-Buruj. Dari 15 surah di atas, kemudian diambil sebagian ayat maupun keseluruhan ayat-ayatnya dan dikelompokkan menjadi 15 ayat sebagai berikut. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini diambil dari surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Ayat pertama ini bermanfaat untuk mendapatkan ampunan dosa. Ketika ayat ini dibacakan secara terus-menerus kepada orang yang sedang sakit, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang sakit tersebut. Ayat kedua Bismillahirrahmanirrahim O Imam Bilqis Zalikumullahu Ayat ini diambil dari surah Ali Imran ayat 18 dan surah Al-An'am ayat 95 Ayat ini bermanfaat untuk mempercepat terkabulnya hajat Ketika ayat ini dibaca secara istiqomah pada malam hari maka segala keinginan dan hajat yang belum tercapai akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Quranan syirat bihil jibalu au bihil aradu au kullama bihil mauta balillahil amru jami'a. Manfaat dan fadilah ayat ini adalah agar kita dikasihi atau disayang semua orang. Bila ingin dicintai oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, atau ingin membuat lawan berubah menjadi kawan, maka bacalah ayat ini sebanyak tujuh kali, lalu sebutkan nama orang yang dimaksud. Insya Allah, apa yang menjadi harapan kita akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim Innama amruhu iza fayakun Ayat ini diambil dari surah Yasin Ayat 82 Manfaat ayat ini adalah untuk memberi pelajaran pada orang yang zalim Ketika ayat ini ditulis di kertas Kemudian ditulis juga nama orang yang zalim Lalu kertas yang sudah ditulis nama tadi ditindih dengan batu maka sesuatu yang di luar nalar kita akan terjadi terhadap orang zalim yang namanya kita tulis tadi. Orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit, tapi perlu diingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar, dan bahwasanya Allah lebih menyenangi hambanya yang memiliki sifat pemaaf. Ayat kelima: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi Ayat ini diambil dari surah Al-Fatihah ayat 2. Manfaat dan fadilahnya untuk menunaikan segala hajat. Jika diamalkan dengan cara dibaca sebanyak tujuh kali sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya. Insya Allah, hajat akan segera tercapai. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Balhum fi labasim min khalqin jadid. Ayat ini bermanfaat untuk menawarkan racun. Jika ada orang yang terkena racun, maka bacalah ayat tersebut sebanyak tujuh kali pada 7 butir beras atau gandum dalam pinggan atau piring putih yang sudah dituangi air. Lalu airnya diminumkan, dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun. Insya Allah ia akan cepat sembuh. Ayat ketujuh Bismillahirrahmanirrahim Wahuwa ma'akum aynama kuntum Wallahu bima Ayat ini diambil dari surah Al-Hadid Manfaat ayat ini juga untuk menawar racun Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak tiga kali Lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun Insyaallah ia akan segera sembuh Ayat kedelapan Bismillahirrahmanirrahim Innallaha qawiyun aziz Allahu la ilaha illahu wa'ala Allahi fal yatawakkalil mu'minun Ayat ini diambil dari surah Al-Hadid ayat 25 dan surah At-Tagabun ayat 13 Manfaat ayat ini adalah agar terhindar dari marah bahaya dan mendapatkan ampunan dosa Jika dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudu atau tidak berhadas. Maka Allah akan mengampuni segala dosanya Dan jika dibaca ketika akan tidur Maka selama tidur akan dilindungi Allah dari segala mara bahaya Seperti kebakaran, pencurian, pembunuhan, bencana alam dan lain sebagainya insya Allah. Ayat ke sembilan Bismillahirrahmanirrahim Wa man yatawakkal alallahi hasbuh Inna Allah amri, ja qadra. Ayat ini diambil dari surat At-Tolak Ayat 3 Manfaat ayat ini adalah untuk keselamatan dan terhindar dari penyakit menular Jika ingin terhindar atau saat menghadapi penyakit menular Maka tulislah ayat ini pada kulit kijang atau kulit halimau Kemudian masukkan ke dalam potongan bambu atau tabung. Lalu tutuplah bambu atau tabung tersebut. Selanjutnya tanamlah bambu atau tabung tersebut di tengah kampung atau desa tempat tinggal kita. Maka insya Allah seluruh penduduk desa akan terhindar dari bahaya penyakit menular. Ayat ke-10 Bismillahirrahmanirrahim Wa ahalqa bima ladayhim wa ahasakul lisa inna adada Ayat ini diambil dari Surah Al-Din ayat 28. Ayat ini bermanfaat agar hajat duniawi dan ukhrawi Anda cepat terkabul. Bagi yang memiliki hajat duniawi maupun ukhrawi, amalkanlah ayat 10 ini secara istiqomah. Insyaallah segala hajat akan segera terwujud. Ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Robbul mas'uriki wal maghrib. La ilaha wa Ayat ini diambil dari surah Al-Mu'zammil ayat 9 Ayat ini bermanfaat untuk meredakan orang yang sedang mengamuk atau orang yang sedang marah Untuk meredakan orang yang lagi marah atau mengamuk Cukup bacakan ayat ini pada tujuh butir padi Kemudian bawalah butiran padi tadi saat menghadapi orang tersebut Insyaallah, Amarahnya akan meredah dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man azinalahurrahmanu waqala sawaba. Ayat ini diambil dari surah An-Naba ayat 38. Ayat ini bermanfaat agar hajat cepat tercapai. Amalkanlah ayat ini terutama sehabis sholat fardu maka segala hajatnya akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-13. Min khalaqah, min khalaqahu darah. Ayat ini diambil dari surah Abasa ayat 18 dan 19. Ayat ini bermanfaat untuk melumpuhkan perampok atau pembegal. Saat menghadapi penjahat atau perampok, ambillah debu atau pasir Lalu bacakan ayat ini sebanyak 7 kali pada debu atau pasir tersebut Kemudian sebarkan secepatnya di sekeliling tubuh Anda Insya Allah, dengan kekuasaan Allah Seketika itu musuh atau perampok akan merasa bingung dan tidak berdaya Ayat ke-14 Bismillahirrahmanirrahim dzil Ayat ini diambil dari surah At taqwir ayat 20. Ayat ini berkhasiat untuk melemahkan penguasa yang jahat dan kejam. Bacalah 7 kali sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa yang jahat atau kejam. Kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil memohon di dalam hati agar dilindungi Allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya ayat ini juga berkhasiat untuk tahan terhadap panas ayat ke belas Bismillahirrahmanirrahim Wallahummi waraihim muhito bal huwa kur'anum majid filauhim mahfuz ayat ini diambil dari surah al-buruz ayat dua puluh 21 dan 22 ayat ini berkhasiat untuk membuka gembok atau tali ikatan ayat yang ke-15 ini sungguh luar biasa dan nyata barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke-15 ini sebanyak 21 kali kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika itu gembok akan terbuka dengan izin Allah dengan cara yang sama juga, dapat membuka ikatan tali atau rantai. Namun, jangan coba-coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin, sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi. Demikianlah khasiat dan fadilah ayat 15 yang begitu dahsyat. Silahkan diamalkan untuk tujuan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh